Bosku, kemarin kan kita sudah review dari sunrise keluaran yang terbaru yang sunrise champion, Bosku ya. Nah, kali ini ini sunrise mengeluarkan lagi, Bosku. Ini royal, royal tampilan sekilas mirip excellent, Bosku. Sampai rangka-rangkanya, Bosku. Jadi, sunrise info aja, mengeluarkan lagi juga yang tipe echo cuman yang... ECHO sekarang ini sudah dapat include pun holder sama display indikatornya ini bukan cuman baterai aja jadi ada indikator kecepatan lah kalau ini juga keluaran sunrace yang terbaru bosku Royal ini mirip sekali bosku sama excellent bosku jadi kalau champion kemarin kan dari segi tampilan aja mirip nah kalau ini sudah sampai hampir rangka-rangkanya juga mirip bosku cuman beda di lampu aja agak kecil bosku ya untuk spesifikasinya masih sama bosku 48 volt 12 ampere untuk baterainya untuk dinamonya ini saya belum tahu pasti bosku nah dinamonya bosku yang turun kemarin kan kalau excellent kan 400 Watt bosku ya Nah kalau yang ini 350 bosku 48 volt 350 Watt bosku untuk jarak tempuhnya Diklaim pabrik ya kurang lebih masih sama 40 km Kecepatan maksimal 35 km per jam Untuk beban angkutnya masih sama 120 kilo, 120 kilo Itu depan belakang sama termasuk Rangka unitnya ini bosku ya Termasuk body-body semua ini bosku Nah Royal ini bosku Ini juga sudah baterai portable bosku Mirip Mirip sekali kayak excellent bosku Nah, ini bosku ya Sudah battery portable Ini bahaya bosku, kurang ke depan bosku Nah, belum ke kunci bosku Sudah menggunakan fitur pedal assist Sama kayak excellent, juga sudah fitur pedal assist. Rating juga sudah depan belakang Lampunya bosku Tombol pen Ini semua fiturnya Sayang yang dari sandris ini bosku ya Sandris ini dia jarang sekali bosku Menggunakan Mengeluarkan unit itu yang ada kontrol kecepatannya bosku Jadi memang pure Langsung main gas ini bosku Untuk kecepatannya Ini kita coba Fungsi pedal asisnya bosku ya nah ini bosku nah, sudah pedalasi bosku ya nah sudah shockbreaker depan belakang bosku seperti yang saya info untuk shockbreaker depan itu nggak ada minyak minyak nggak ada uli remnya oh nggak ada uli remnya nggak ada uli skoknya bosku ya nggak ada uli nya jadi itu memang pelumas saja bosku ya untuk yang unit sepeda rata-rata memang begitu. Ukuran rodanya dia sama rata-rata sepeda listrik 14 kali 250 sudah bantu plus. Di display ini tadi sudah sama kayak Sunrise Excellent kecepatan. Ini ada indikator baterai pertamanya bos ya, tegangan baterainya terus ini langsung berubah jadi Odo ini ada indikator baterainya ini tadi indikator voltase baterai bosku ya ketika dari nyala mati ke nyala ini dudukannya bisa diatur mirip bosku mirip mirip nah enaknya ini yang sudah pakai spon untuk sandaran belakangnya jadi nyaman kalau dibuat poncengan yang belakang untuk bersandar Overall sama bosku, harganya cuman nggak sama. Terakhir kemarin kan excellent kan harganya kan di angka 5,5. Kalau ini harga jualnya untuk toko Ecer itu sekitar 5,2 bosku, harga normalnya bosku ya. Tiap toko tergantung beda-beda, tapi kisaran harga 5,2 bosku. Untuk keranjangnya ini bosku. Nah ini kelengkapan ada charger, buku garansi, manual book, ada pedal, ada spion juga seharusnya bosku. Ada spion juga. Nah ini yang ini bosku. Jadi kalau misalkan tanya mas, ini bisa dilepas mas keranjangnya. Nah ini yang agak susah bosku. Soalnya ini rangkanya jadi satu buat buat penopang keranjang sama buat penopang totok depan jadi kayaknya ini nggak bisa dilepas bosku untuk keranjangnya bosku bisa dilepas tapi nanti ini akan muncul pangkonnya sini nah jadi kalau misalkan ada renggangnya keranjang bisa dilepas bisa cuman pasti akan kelihatan pangkonnya ini jadi lebih lebih terlihat bagus kayak gini bosku ya terus untuk remnya bosku remnya masih masih tromol bosku ya, depan belakang masih tromol Terus ada yang tanya Mas, kampas rem Itu bosku bisa mungkin coba pakai Punyanya legenda bosku Atau Honda Grand yang lama itu bosku Cuman kalau untuk kampas Pabrik sendiri sudah sedia kok bosku Sperpatnya Untuk harganya saya juga kurang paham bosku ya bisa nanti bisa dilanjut di, di lewat komentar atau whatsapp kalau misalkan yang butuh kampas rem untuk pengaman juga sama pakai remote enggak ada kunci setir bosku nah ini ketika disentuh ini dia pasti bunyi mungkin cuman itu aja bosku ya jadi nggak ada perbedaan signifikan bosku sama cuman namanya aja dari excellent berubah jadi royal bosku nah mungkin untuk pilihan warna bosku ya pilihan warna yang disediakan dari pabrik ada warna hijau hitam merah kuning oranye kalau nggak salah bosku iya ada warna oranye harganya tadi saya sudah info di angka 5,2 juta untuk ecer untuk harga ecer sekitar segitu mungkin cukup sini saja bosku ya untuk kemarin yang tanya-tanya royal mas, royal sudah saya ulas jika ada pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan bisa isi kolom komentar jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang jangan lupa like, subscribe dan share bosku ya salam token bosku